Nama saya Azaria putri Sias Di sini saya akan menjelaskan tentang Tujuan utama pembelajaran bahasa Dan tiga pandangan tentang hakikat bahasa Tujuan utama pembelajaran bahasa adalah Mempersiapkan peserta didik Untuk melakukan interaksi yang berkenan dengan bahasa ilmiah Di samping memiliki kemampuan penguasaan keilmuan Pengajaran juga harus memiliki kemampuan dan penguasaan Memilih dan menerapkan strategi yang ada di dalamnya Terdapat pendekatan, metode, dan teknik Secara baik, tiga pandangan tentang hakikat bahasa: pandangan struktural berpendapat bahwa tipe bahasa itu mempunyai struktural yang berbeda-beda; pandangan fungsional bahwa bahasa itu merupakan wahana ekspresi makna fungsional; gerakan komunikasi dalam pengajaran bahasa menganut pandangan ini; tiga pandangan interaksional berpendapat. Bahwa bahasa merupakan realisasi hubungan-hubungan antar pribadi Bahasa dilihat sebagai alat berkreasi dan memelihara hubungan sosial Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Lira Faranas Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran bahasa kedua ada beberapa cara yang digunakan peserta didik untuk memperoleh bahasa kedua. Strategi pertama, gunakan pemahaman non-linguistik sebagai dasar untuk menentukan pemikiran bahasa. Hal ini sebagai petunjuk untuk mengetahui panjang ujara rata-rata atau PUR. Strategi kedua, gunakan apa saja atau segala sesuatu yang penting yang menonjol dan menarik hati. Strategi ketiga, anggaplah bahasa dipakai secara referensial atau ekspresif dan dengan demikian menggunakan data bahasa. Strategi keempat, yaitu lah bagaimana caranya orang lain mengekspresikan berbagai makna. Strategi ini mengingatkan, kepada gaya atau referensi yang berbeda pada anak-anak usia berlainan dalam belajar yang berlainan pula Strategi kelima, ajukan pertanyaan-pertanyaan untuk memancing atau memperoleh data yang diinginkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Safrina, mulisa saya di sini menjelaskan mengenai fungsi-fungsi bahasa. Fungsi bahasa yang pertama adalah fungsi instrumental. Fungsi instrumental bahasa berkaitan dengan pengelolaan lingkungan, mengkomunikasikan suatu tindakan. Semisalkan pada kalimat "jangan pegang gosongan itu" atau "jangan pegang setrikaan itu". Yang kedua adalah fungsi regulasi. Fungsi regulasi berkaitan dengan pengendalian peristiwa, penentuan hukum dan kaidah. Pernyataan setuju, tidak setuju. Yang ketiga adalah fungsi representasional. Fungsi representasional ini berkenan dengan pernyataan, menjelaskan dan melaporkan suatu kejadian. Misalkan pada kalimat kemarin telah terjadi gempa bumi di Lumajang pada tanggal 2. 29 waktu Indonesia Barat yang keempat adalah fungsi interaksi fungsi interaksi bahasa ini berkenaan dengan hubungan mengkomunikasikan sosial fungsi ini membuka saluran komunikasi membuka kontak antara anggota masyarakat dalam artian ketika kita berinteraksi dengan masyarakat kita pastinya menggunakan bahasa yang kelima adalah fungsi personal fungsi personal bahasa berkenaan dengan kemungkinan seorang pembicara Mengemukakan perasaan emosi dan kepribadiannya yang keenam adalah fungsi heuristik. Fungsi heuristik bahasa berkenan dengan perolehan pengetahuan dan belajar tentang lingkungan. Fungsi ini biasanya terdapat pada kalimat yang memerlukan suatu jawaban. Uh, yang terakhir, yang ketujuh adalah fungsi imajinatif. Fungsi imajinatif bahasa berkaitan dengan daya cipta, imajinasi, dan gagasan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya dalam penyampaian materi kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.